Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai class. Good morning. Gimana kabar kalian di sana? Semoga sehat selalu ya. Oke. Okay. Um, today we're gonna talk about asking and giving suggestion and over But before it, I'm gonna, I'm gonna say something to you. Talking about COVID-19, jaga selalu kesehatan kalian. Atur pola makan kalian dan cukupkan istirahat kalian. Supaya imun kalian tetap kuat. Oke, okay, um, focus on the lesson today. Bahwa hari ini, as I told you, kalau kita akan belajar tentang asking and giving suggestion and offer. Nah, apa sih suggestion? Apa sih offer? Konsep yang harus kalian tanamkan. Suggestion, saran, and offer itu tawaran. Nah, sebetulnya uh, perihal meminta dan memberi saran dan tawaran ini sudah biasa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya saja, mungkin itu masih disampaikan dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa ibu kita, dan hari ini kita akan mencoba untuk mempelajari berbagai ungkapan, as meminta, dan memberi saran dan tawaran dalam. Bahasa Inggris oke. Okay. Let us see Kita mulai dengan nah, Meminta saran Ketika kalian hendak meminta saran Seseorang atau suatu hal You can say What do you think I should do? Or What should I do? Or What would you suggest I should do? Atau Can you give me some advice? Or Could you give me some advice? Nah, itu ungkapan-ungkapan yang biasa kita gunakan untuk bertanya atau untuk meminta saran. Dan kalau misalnya kalian ingin spesifik sarannya tentang apa, you can, you can add about di belakangnya. Kayak, yeah. what do you think I should do about? Atau, can you give me some advice about something? Gitu. Nah, about titik-titiknya itu, itu kamu jelaskan spesifik saranmu tentang apa. Gitu. Terus, ah, dalam posisi kita pemberi saran, ada juga berbagai ungkapan yang biasa kita gunakan. Mulai dari awal ya. I think you should, oh, aku pikir kamu sebaiknya. Hmm. How about, ditambah verb ing Hmm gimana tentang atau hmm, gimana kalau hmm. Terus Why don't you? Uh, kenapa kamu nggak? Nenen Nah, maybe you should Hmm mungkin sebaiknya kamu titik titik If I were you, I would Kalau aku kamu Kalau aku jadi kamu nih aku akan titik titik Hmm You might try, ah kamu mungkin bisa mencoba untuk, nah, yeah. I suggest you to, hmm, aku menyarankan kamu untuk, titik-titik, I would advise you to, hmm, aku akan menasehatimu untuk, hmm, my advice would be to, hmm, saranku akan demikian. It might be a good idea to, ah, bakal jadi ide yang bagus nih buat titik-titik. Itu beberapa ungkapan yang biasa kita gunakan dalam giving suggestion. Kemudian, mm, masuk ke offering, tawaran. Ketika kita menawarkan sesuatu, dalam bahasa Indonesia mungkin, sudah biasa kan? Mudah untuk kita. Nah, Gimana kalau dalam bahasa Inggris, kalian bisa mengawalinya dengan ungkapan-ungkapan ini? Would you like something to? T -t -t -t -t. Would you like to? T -t -t -t -t. What can I get for you? Could I over you? Terus, bisa juga Do you need my hand? Have some? Like one? Would you like to? Would you mind? Mm -mm. Shall I get you? titi itu bisa kita gunakan. Nah, ketika uh, kita menawarkan sesuatu kepada seseorang, biasanya hanya akan ada dua opsi. Kalau nggak diterima, ya ditolak. ya kan? Nah, sering mana nih? Kalau kamu nawarin sesuatu, sering mana? Diterima atau ditolak? <guruh> Oke, okay, both of them. Kita mulai dengan accepting an offer. Ketika kita uh, hendak menerima, menerima tawaran seseorang you can say thank you or yes please or oh I'd like it very much hmm, that would be very nice atau I'm pleased to do that with laser uh, you can say like that ketika kamu hendak menerima tawaran seseorang but mungkin karena suatu kondisi suatu kondisi tertentu kamu menolak tawaran tersebut dan you can say like this declining and over decline or refuse sama saja ya menolak oh you may say no thanks or not for me thanks or um I'd like to but I have titik titik or I'm afraid I can thanks anyway um, it would be a great pleasure to titik titik but I'm afraid I have Titik, titik. Itu bisa kamu sampaikan ketika you want to decline, you want to decline and over. Jadi, ketika kamu hendak menolak satu tawaran, nah, kita masuk ke contoh pertanyaan: via uh, and anna, via and anna are sitting on their bench and doing their math assignment. Via oh, dan Nana sedang duduk di bangku mereka Dan mengerjakan tugas matematika mereka Ini percakapan antara Via dan Nana Hmm I guess I don't know how to solve this question While looking at her calculation Kata Via Hmm Aku rasa aku gak tau nih Gimana cara nyelesain soal ini Terus si Nana jawab Eh si Nana nimpali nih What's the matter, Fia? Hmm, ada masalah apa, Fia? Do you need my hand? Nah, kamu butuh bantuanku nggak? Well, I don't know how to solve this question, nak. Hmm, aku nggak tahu gimana caranya nyelesain pertanyaan ini, nak. Can you tell me what I should do? Hmm, maukah Dapatkah kamu menjelaskan kepadaku apa yang seharusnya aku lakukan? Nih mm, I see your question? Mm, bolehkah saya melihat pertanyaanmu? Sure, here it is. Ah, tentu. Ini, showing her question to Nana. Nah, nunjukin tuh pertanyaannya ke Nana. Matrix nih. Mm, I see. Ah, aku tahu nih. You should follow this way. Kamu seharusnya uh, mengikuti cara ini. Start it. By multiplying number at the first row of matrix A column 1 With number at the first row of matrix B column 2 Then the result must be a number for first row and first column of matrix A times B Nah, ini tuh uh, tentang perkalian matriks sebenarnya Hmm, kalau kalian lihat soal matriks ini yang lebih pas banget nih Kalau misalnya kamu dijelasin sama Bu Heni atau Bu Herni hmm, mantul. Jadi mulai dengan mengalihkan angka hmm, pada baris pertama tim matriks kolom matriks A angka 1 dengan angka di baris pertama kolom matriks B angka 2. Tuh 1 x 2. Nah, Terus, then the result must be a number for first row and first column of matrix A times B. Dan hasilnya itu akan jadi uh, angka pertama di baris pertama, kolom pertama, matriks A kali B. Nah, itu akan dijelaskan lebih lanjut ketika nanti kalian masuk ke sesi matematika. Oke, okay, alright, mm, alright, mm, baiklah, ya, yeah, that's the way ah ya itu caranya. Remember, multiplication matrix has its own characteristics. If you want to know more about it, I can tell it to you. Hmm, ingat ya. perkalian matrix itu punya karakteristik sendiri. Kalau kamu ingin tahu lebih lanjut tentang ini, aku bisa menjelaskannya untukmu. Really? Merca? Sure. Tentu Thank you so much, Nana Terima kasih banyak, Nana Anytime Sama-sama Hai itu dia contoh dari uh, <koh> Percakapan yang disitu ada ungkapan Asking, giving, suggestion, and offer Nah, kalau kalian lihat nih uh, Di percakapan itu Ada yang Miss dian garis bawahi ada juga tuh yang Miss Dian tandai sama warna merah. Nah, kita fokus ke yang di garis bawah dulu. Do you need my hand? Apa kamu butuh bantuanku? Menurut kalian itu masuk ke meminta saran, memberi saran, atau memberi tawaran? Kamu butuh bantuanku? Hmm, mau aku bantuin nggak? Mana? Iya, pinter. Itu masuk ke Memberi Tawaran Terus Can you tell me what I should do? Dapatkah kamu menjelaskan kepadaku Apa yang seharusnya aku lakukan? Hmm, masuk ke mana? Meminta saran hmm, Memberi saran Atau memberi tawaran Bagus Kalimat Can you tell me what I should do? Itu masuk ke dalam Asking for suggestion, meminta saran bagus. Then ketika Nana bilang you should follow this way, ah kamu seharusnya mengikuti cara ini. Hmm. Betul memberi saran, giving um, giving a suggestion. Terus kita lanjut ke ah this one. If you want to know more about it, I can tell it to you. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, aku bisa menjelaskannya untukmu. Itu masuk ke mana? Asking for suggestion, giving suggestion atau giving an offer. Ya, sip sip sip. Kalimat itu masuk ke dalam memberi tawaran. Bagus, sip sip. Nah, sekarang kita masuk ke yang ditandai dengan warna merah. Can, should, may, should, must be, can. Apa sih miss itu? Nah, can, should, may, must, itu masuk ke dalam modal. Nah, can itu berarti dapat. Atau bisa. Nah, dia menunjukkan ability atau kemampuan. Can you tell me what I should do? Dapatkah kamu menjelaskan kepadaku? Hmm. Dapatkah? Uh, I can tell it to you. Aku dapat menjelaskannya kepadamu. Aku bisa jelasin itu ke kamu. Hmm. Itu menunjukkan kemampuan seseorang. Uh, like, when you say, Can you help me? Dapatkah kamu membantuku? I can speak in English. Saya dapat berbicara dalam bahasa Inggris. Hmm. Itu menunjukkan bahwa can uh, di sini digunakan untuk mengungkapkan satu ability atau kemampuan. Oke? Okay? Oke. Okay. Kemudian, should. Should berarti seharusnya atau sebaiknya. Oke, okay. should itu biasa, uh, satu modal yang biasa digunakan dalam giving situation. Or, Asking for suggestion, nah, ketika kamu menggunakan "should" itu berarti tidak akan ada konsekuensi ketika saranmu itu tidak dilakukan. Kayak yang uh, bilang kayak gini: hmm. "You should take rest." Kamu seharusnya beristirahat. Kalau kamu nggak, kamu nggak ngikutin saran itu Kamu nggak istirahat nih ya udah nggak akan ada konsekuensi apa-apa di situ Nah, kayak kalau dalam kalimat ini You should follow this way Kamu seharusnya mengikuti cara ini nah, Nggak akan ada konsekuensi juga Kalau misalnya kamu nggak ngikutin cara ini Mungkin kamu punya cara lain Yang nanti hasilnya itu akan berujuk kepada Hmm, hasil dari perkalian tersebut. Terus. Nah, beda nih dengan emas. Emas itu artinya harus wajib. Uh, dia biasa digunakan dalam obligation. Keharusan. Nah, ketika kamu memutuskan untuk menggunakan emas, berarti di sini ada konsekuensi yang harus kamu dapat. Atau harus kamu alami ketika kamu tidak Lakukan hmm, perintah tersebut, ya. Yeah. You must wear a hat when you do a flag ceremony. Kamu harus menggunakan topi ketika kamu um, mengikuti upacara bendera. Kalau misalnya kamu gak pakai topi, udah, karena deh hukuman itu yang misian maksud dengan adanya konsekuensi dan tidak adanya konsekuensi dalam penggunaan shoot maupun mask kalau Mas itu tingkat kewajibannya sudah 100% gitu. oke okay. sampai sini bisa dipahami ya. kalau misalnya belum bisa dipahami ulang lagi videonya dari awal Oke <laughs> Oke okay. okay, sekarang kita lanjut ah ada contoh percakapan yang kedua Speedwind pandu Wendy Mas ini mesin ambil source yang dari internet nih yeah. I think I need to improve my English Hmm, aku rasa, aku pikir Aku butuh Untuk meningkatkan Bahasa Inggrisku nih What do you suggest me to do? Apa yang kamu sarankan Untukku, untuk bisa aku lakukan hmm, It's better for you to take an English course uh, Lebih baik Kamu ambil kursus bahasa Inggris aja The best one is at Pajajaran Street Nah, yang paling bagus tuh di jalan pajajaran tuh hmm, I've thought about that but I'm not sure I can take that course it's really far from my home aku udah mikirin itu sih tapi aku gak yakin aku bisa ambil kursus itu lumayan jauh oh, dari rumahku how about taking an, an online course? Hmm, gimana kalau misalnya ambil kursus online? Wow, that sounds good hmm, Kering-keringnya bagus tuh Please tell me what to do hmm, Aku harus apa ini? Tolong jelaskan padaku apa yang seharusnya aku lakukan hmm, You should visit kelasbahasaenggris.com Dan enroll online course nah, Kamu seharusnya hmm, Mengunjungi kelasbahasaenggris.com Kemudian Daftar kursus online. This website also provides various English lessons. You can visit this website whenever you want. Ah, website ini juga menyediakan banyak pelajaran bahasa Inggris. Kamu dapat mengunjungi website ini, apapun kamu mau. Sure, I'll try soon. Thank you so much. Tentu, aku akan mencobanya segera. Terima kasih banyak. Nah, kita itu dia contoh lain dari uh, penggunaan ungkapan "asking and giving suggestion and offer". Ha, sudah selesai pembelajaran kita bersama hai, hari ini um, kalau misalnya ada hai, yang ingin kalian sampaikan, bisa kalian kalian hai, dulu. Kemudian nanti ditanyakan hai, oke okay? Terima kasih anak-anak, thanks for watching, and tetap semangat, be bold, be you. Thank you very much, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye, -bye. see you next time.